Hai hai hai Siapa sih yang tidak mengenal ibadah puasa? Kalian pasti sudah tahu kan? Kalau ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengharuskan manusia yang melaksanakan ibadah ini untuk menahan lapar serta segala sesuatu menurut kepercayaan masing-masing Ya, yeah, mengapa demikian? Karena diketahui bahwa pelaksanaan ibadah puasa dinilai berbeda tergantung dengan kebijakan serta tata cara yang ditetapkan kepercayaan tertentu. Di agama Islam sendiri, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umatnya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya ibadah puasa dalam urutan ketiga di Rukun Islam. Puasa wajib yang ada di agama Islam biasanya disebut dengan puasa Ramadan. Ya, sama seperti namanya, puasa Ramadan ini dilaksanakan ketika sudah memasuki tanggal 1, bulan Ramadan, menurut tanggalan Hijriah. Secara harfiah, pelaksanaan puasa Ramadan ini dilakukan selama satu bulan penuh dalam bulan Ramadan, yang artinya sekitar 29 sampai 30 hari. Seperti yang kita ketahui, dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam, Umat muslim diberi kewajiban untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, serta berbagai hal yang memiliki potensi membatalkan ibadah puasa. Periode pelaksanaan puasa sendiri dimulai dari saat matahari terbit yang ditandai dengan imsak, dan diakhiri ketika matahari sudah terbenam, yang ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Tahukah kalian, sob, jika sebelum menunaikan ibadah puasa, sebaiknya kita mengisi perut kita dengan makanan? Ya, sahur merupakan waktu makan sebelum fajar yang dilakukan oleh umat Muslim selama bulan Ramadan. Karena selain termasuk ke dalam sunnah, makanan sahur bisa memberikan energi yang cukup kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas harian selama puasa. ngomong-ngomong hmm, soal sahur, baru-baru ini beredar di media sosial, video seorang kakek ngamuk ke pemuda yang membangunkan sahur di daerah Yudat, Magelang. Pada video singkat yang viral itu, menunjukkan seorang kakek yang mendatangi masjid di sekitar tempat tinggalnya. Ya, untuk menghentikan para pemuda yang tengah membangunkan sahur dengan toa masjid. Mereka tampak berusaha menghindari sang kakek yang tengah menarik salah satu teman mereka dan menggeser sebuah meja. Melihat hal itu sontak membuat pemuda lainnya yang merasa lucu setelah melihat ekspresi temannya tertawa-tawa. Nah usut punya usut, ternyata sang kakek ngamuk ke pemuda yang membangunkan sahur di sana Lantaran merasa terganggu Bersamaan ketika pemuda-pemuda itu membangunkan sahur, sang kakek diketahui tengah mengaji Rumah sang kakek yang berada tepat di sebelah masjid Membuat suara para pemuda yang membangunkan sahur dengan toa masjid itu terdengar begitu jelas Hal itu pula yang membuat sang kakek terganggu